Wassalamualaikum, fans. Balik menggurusi Padilla, kita balik lagi ke eksklusif konten untuk IBL Skrimis 2023, di mana ada di GOR 97 GOR untuk meliput pertandingan antara Pelita Jaya Bakri melawan West Bandit Mansion Sports. Uh, ini merupakan skrimis terakhir untuk kedua tim, sebelum mereka nanti akan berangkat ke Bali for the first series. Uh, hari ini memang saya ini dari West Bandit, saya ada beberapa pemain yang mereka ini cedera, uh, cokel, lagi pinggangnya sakit, lalu juga prince, betisnya, uh, lagi cedera. Dua pemain itu tidak bermain di game kali ini, uh, tapi hati dia lebih Gitu, i think you will be ready for the start of the season nanti. Tapi, i didn't give you something like safely, safely. I think gonna be a big piece untuk West Band. It's the okay dari. Ben Shea West Bennett bisa nyata poin banyak banget sih So excited to see him And his progress this season And of course kalau dari Peter Jay Bakri Semuanya kayak udah ready sih Dari Ari, Gila lalu juga Pras Dominic Sutton, I think they, will, they are ready For the season to start uh, yeah. So once again guys, uh, thank you so much though For always supporting my channel Thank you so much yang sudah berlangganan juga Thank you so much yang sudah selalu kasih like Wajib guys, kasih like guys, please please please Untuk bisa membantu video ini agar makin banyak Ditonton orang, and of course ditunggu juga Untuk semua komentarnya So once again, hopefully you guys been enjoying. We got one more tomorrow, one last. Krimis yang kita akan nonton besok. Pelita, uh, sorry, satria muda melawan Dewa United. I think that's gonna be fun. So once again guys, don't forget to support this channel and enjoy the highlights. Patrick Nicolas dari Westman Pat, how you doing bro? I'm good bro. Before we start, just like to say man, thank you man, appreciate the support as always man. <laughs> Day one, let's go. <laughs> Patrick, oke, okay, so far kok gue lihat kan waktu itu awal-awal kalian agak struggle ya saat lagi coach Nedas baru datang. So far gimana nih? adaptasi dengan sistemnya coach Nedas? Uh, it's fun, uh, more challenging for every uh, other players. Kayak uh, Beberapa player coba keluar dari comfort zone ya. Uh -huh. Terus dia coba nerapin style-style European Basketball ya, yeah, where everyone have to run. It's fun. And, of course, dari dia juga, pengen lu main posisi yeah. tiga. Uh, how's that how's that going so far? Dan lu apakah udah comfortable untuk no, main di perimeter? Because usually, we know, we know you as the guy that crush the board, and of course, you're do all the dirty works. Uh, pertama kali main di perimeter, <laughs> gak nyaman sih, gak nyaman banget. <laughs> I have to bring the ball, terus kayak, mm. everyone, kayak, ngerasa gue put too much pressure man. <laughs> so, uh, shout out to every guard. Kayak itu pekerjaan yang bener-bener susah. Uh, tapi mulai kesini kesini dia cuma bilang just trust yourself sih. Jadi gue kayak balik lagi juga ke mindset gue kayak masa gue nggak bisa gitu. eh yeah, so far it's it's it's fun. Tapi after like probably like two weeks before dia kayak taruh gue di posisi empat lagi soalnya udah datang, terus hmm. kayak we missing bigs, because our bigs belum datang, so everything that way been lah. And ngomongin tentang imports, of course ada Prince Williams. Uh, you guys uh, been playing with him probably like for a month now. So far gimana komentar lo tentang Prince? Uh, he's a two-way, two-way guy ya. Eh? Uh -huh. uh, bring a lot of intensity. Uh, I see a flash of Paul George. Oh wow. I mean, yeah, <laughs> that's a good, that's a good compliment. That's a yeah. good compliment for him. And of course. You guys lost a big piece in Weedy this season, but you gain your yes. senior di UPH yaitu Choke. Just how hype are you to beat me with him this season? Uh, so hype, hyped up. Mm -hmm. uh, definitely we lost a big piece in Weedy, tapi mm -hmm. bukan berarti we can we can do it without him. Uh, yeah, build up those old chemistry back again. Terus mm -hmm. ada Jali juga mm. uh, bring bring up like uh, championship mentality from. Buat off guys, dan gue, shout out to Choke juga karena he's been playing his game in West Bandits. Ya, yeah, I saw him playing in Banu, he was like killing it. Yeah. <laughs> and Patrick, before I let you go, tadi kakinya sedikit sakit ya. Just a little bit update <laughs> on your injury and then uh, your status for Series 1. Uh, just nothing to worry about, I guess. Uh, just give positive mindset all the time. Uh, less pain mean no pain. <laughs> Your expectation though for the season? Uh, definitely final man because we've been stuck in semi final so final and of course winning the title. Yes sir. perfect thank you so much and good luck man for the season. Thank you kita udah sama Yes, saya entertainment. itu dapat bayar loh. bayar. kata aja. Wah, itu ada Yes, another year. Another blessing, kita masih bisa berdua ngobrol di sini. Yeah, Happy New Year, loh! Happy New Year, Merry Christmas! Yes, buat teman-teman, timer geng. Wih, siap! Yep. Happy New Year! Semoga di tahun ini Koroki makin banyak subscriber yang bayar lagi. Amin. Karena gua salah satunya yang terakhir. Thanks. Yes, appreciate Cingin. you man. benar support. Thank you banget. Mm -hmm. uh, buat biaya ke Bali soalnya. Mm -hmm. <laughs> Tapi ya saya ini nanya kok masih catat catatannya? Mm -hmm. Ini orang tua. Kok <laughs> gak terlupa? Iya. <Yeah. laughs> Kita ya, santai dong. Yeah. Kalau nggak usah catat cari. Oh, iya, benar bener, -bener ya, Gua udah sering-seringnya interview lu Sampai nggak tahu mau nanya apa lagi loh, jujur. <laughs> Tapi. Uh, series Bali, delapan hari lagi. Hmm. Bagi yang gak tahu, ya saya di sini grup di Bali kan ya. Grup, brand Fun fact sih gue salah satu latihannya di situ di kecil oh. di Kormerpati. Oh, okay. Jadi buat teman-teman yang di Bali, nonton dengan dukung kita aja ya. Ya, tuh main-main ya, di kan, sana. Seri pertama, uh. terus di lapangan grup gue juga. Wah, kan. oh, gitu ntar seberapa spesial tuh <laughs> masih <laughs> merinding <laughs> sih? pasti kayak udah aku bayang, bayang memori dulu dulu kan itu. Blessing sih, blessing ya ya kita gitu, terus uh, lawannya juga Prawira yang pertama dan excited gak bisa jauh-jauh ya dari Prawira, masih <tuh> <Yuga, tuh> Firdana harus itu pasti, pasti. <tuh> ya namanya IBL ketemu semua harus seru hmm. gitu. tapi kalau matchup pertama lawan tim yang kuat gitu langsung, itu buat lu gimana? jujur ini pertama kali sih korok, oh, maksudnya ini kan gue okay. tahun, tahun kedua ke ke ya iya tahun kedua di PJ tapi pertama kali buat main season buat PJ gitu hmm. jadi terus ketemunya lawannya Prawira top tim, seru sih maksudnya gue pengen ngerasain itu karena gue belum pernah ngerasain itu ya gitu jadi semoga aside. rame sih itu yang gue harapkan sih disana harus dong harus lah wajib yeah. ya mama jangan lupa loh korset ya katanya corset minta korset cuy gimana itu, kok korset, <laughs> tuh kok corset tuh gak dia minta corset emang mudah-mudahan dapet tiket harus dapet sih dapat lah ideal on man oh, hook eh. this a guy oh bro <laughs> this is the star bro ini bakal amin. sebentar lagi gue yakin lo juga akan jadi the face of ideal amin amin amin amin dan yes hmm. um, apa nih gue lupa tuh makanya harus catat yeah. ya kok gak oh, yeah. lupa oh, ya ya yeah. yeah. uh, oke okay. Uh, season 2023, apa yang membuat lu paling excited tentang season ini? Excited bi biar bisa, uh, yang pertama improve sih. Okay. gue pengen improve uh, buat karir gua, terus buat bekal juga ntar main di timnas. I Amin. Mean. I Amin. Mean. Dan target gua di sini nggak cuma di IBL gue pengen main di timnas itu doang sih. Terus uh, di 2023 ini mungkin lebih ke gimana cara gua berangkat dari yang terlalu main langsung di playoff. Terus sekarang udah season harusnya sih biar terbiasa terus ketemu temu lawan-lawan yang bagus-bagus juga dan pengen ngejar sesuatu sih bisa juara pasti. Amin, amin amin pasti bisa semua lah gak semua sih pengen ngejer juara <laughs> iya. seberapa mau lu apa itu? Tapi menurut gue tahun ini untuk race to the championship akan seru banget sih karena oh, iya. menurut gue banyak tim yang improve, hmm. banyak pemain yang improve juga. Artinya di competition level akan lebih lebih tinggi I sih. Lebih tinggi ya benar-benar. Menurut benar. lo gimana? Setuju so, sih yang maklum uh. maksudnya. Belum juga kan dari kemarin kan Filipopo yes. uh, tim tim sparing juga pasti lu lihat kan. menurut yeah. Mengenai yeah. importnya juga mungkin uh, lebih berkembang lagi dan membuat kita lebih memacu buat buat ngalahin mereka gitu. Ya. gitu sih capek lah yang ngomongin basket terus. Yeah. Sih. Basket. Yes untuk untuk season ini gue mau nanya lah, outfit. lu kan sebagai pemain yang kalo gue lihat suka di foto outfitnya. Hmm. Dia pakai sweater demi gue bilang panas sih tapi dia hmm. bilang demi di foto. Demi difoto. <laughs> Tapi season <laughs> ini pengen sih gitu cuman <laughs> dari play, PJ sendiri disuruh bareng uh, sih. Oke. Okay. Gue pengen kayak gitu. Mungkin uh, season ini satu hari lah. Mungkin ada kayak gitu kayak misalnya yeah. IBL main Mungkin IBL day, <laughs> IBL <laughs> media day <come> main <laughs> Di 2023 guys, basketball sekarang entertainment bro Yes, sangat IBL. entertainment Please man, Maka do gue, something new Oke, okay. makanya gue mau nanya, lu udah siapin outfit yang gila belum nih buat 2023 Tapi sebenarnya dari dulu outfit gue udah gila Oh, udah oh, gak baru sekarang Oh, ini tapi itu band yang ada nih kaki <laughs> Oh, di kaki, ya. <laughs> nah, kayak <laughs> gitu, gue mau main IBL, uh, uh, make okay. something new Gue oh. pengen oh. malah sih, berharap Wanda juga di IBL, boleh kita pakai ya, baju boleh. bebas, pemain main data Yang penting masih respectful yeah. bajunya Tapi itu juga konten yang bagus, loh gue Iya, menurut yeah, gue, ya buat Maksudnya sekarang Indonesia orang-orang mm -hmm. udah ke basket lah. Maksudnya kita udah tahu nggak usah bullshit buat ngomongin awalnya. Yeah. Orang-orang udah nonton basket gitu. Dan basket menurut gua kita nggak usah jauh-jauh yeah. lah. Amerika Filipina bagus personal branding juga yeah. bagus itu personal branding. Apalagi yeah, lo yeah, kan yeah, juga gimana. punya brand sendiri. Yeah. Gimana nih? Upcoming season ada merch baru nggak? Gua udah siap. Ya. Gua udah siap nih. Pakai merch lu nih. Let's see guys. <laughs> Let's see lah ya. Ada lagi? Ada lagi. Ada lagi. Mungkin gua lagi baca. Oh ya, nih tadi kumunanya itu, makanya lu satu orang peduli sebenarnya dengan outfit, tapi udah karena oh. berikutnya, lu Arigi sama Dede, ini kan udah lama nih bareng-bareng, gue mau tau dong hal yang paling annoying buat those two people Dede sih, Dede kenapa nggak mau tambahan pagi-pagi tuh, <laughs> kan gue selalu mau motor bareng dia ya yeah. giraan gue tinggal, dia tuh marah, karena dia bilang bang, lu nggak bangunin gue, eh, kayak gue tambahan, akhirnya gue selalu sama Arigi gue selalu <laughs> yeah, yeah. sama Arigi, pagi-pagi jam 8 gitu udah latihan mm. Dede kayak, abis datang latihan langsung buka bt bang. <laughs> Gak bangunin gue lo bang Gak bangunin gua, bangunin gua. <tuk> Dine, Itu sih naoyingnya dede kalau Arigi belum ada Belum ada uh Arigi ya perfect nih Sebenernya gak perfect kan. Tapi <tuk> <tuk> naoyingnya dikit Kalo dia udah, udah capek terus kita udah Kayak gak fokus ada nah tuh nah. Udah mulai gitu kan salah satu know nah, yang dia kaya ah gitu dia kaya gitu iya <laughs> yeah, tapi dia kesendiri tapi ada gitu, lebih kuat ya? kuat, kuat boong, boong, boong kuat ga percaya dia deh Kalau dede sekarang pede banget loh depan kamera what do you think man? tiba-tiba dulu gua ketemu dia ga <hanya>, ngomong ngomong iya, depan kamera iya, sekarang udah wah ngevlog gokil banget levelnya harus diupgrade sama kayak liga kita harus diupgrade siap, amin eh kapan ini? apa? PJ konsisten dong vlognya dong gimana oh. nih? Yes, iya saya enter aja, nih oh, balik lagi ntar gue ooo oh, <laughs> iya liga secepan <laughs> Nah, ya mudah-mudahan 2023 ini apa maksudnya? liganya keren makin loh. naik tim-tim ya, makin naik juga keren, keren, keren lho gua gue konten-konten kalian dan lu makin amin doain ya bisa survive ya Semang pastilah lah the OG bro, baby heh? the OG I mean bro <laughs> tapi it's, it's rough bro it's tough to be a youtuber in the basketballs testa oh, kan? but lu bakal dikena. amin. Jadi, jangan sekarang bakal dikenal. Kan yang penting gua menyiapkan platform untuk pemain-pemain seperti lu. Ini juga kita buat, eh? buat kita semua kok platform Bu ini. Buat tiap ten. nah. Udah. Uh, gua, you, korang, udah. Ya? Kita? Itu aja. Iya, itu aja. Okay. Thank you so thank much. You. Eh bentar dulu gua wish you good luck dulu. Oke, okay. thank good you. Good luck, sukses. Amin. Uh, hopefully eh uh, semua mimpi lu di tahun ini tercapai. Oke. Okay? Thank, thank, so yes. thank, thank you so much ya. Thank you so much for always supporting, bro. Timer gang. Peace yeah. out.